Wow, primitif. Seperti pesona dunia lama. Wow, oh, pasti tata kerama belum ditemukan di sini. Baiklah, setidaknya tidak ada tanda-tanda Spons, Mungkin sekarang akhirnya aku bisa berduaan dengan Clarinet go.